Muliakan Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu rukun iman Yang wajib diimani adalah Al-iman bil malaikat Beriman dengan malaikat-malaikat Allah Lah diantara malaikat Yang merupakan sayyidul malaikat Pemimpinnya para malaikat Adalah Jibril Alihissalatu wassalam Sebagaimana Di antara manusia Ada pemimpin-pemimpin seperti Pemimpin muhajirin Siapa? Abu Bakar dan Umar Pemimpin Ansar Sa'ad Ibn Ubadah dan Sa'du Ibn Rabi Pemimpin Ahlil Bait Ja'far dan Ali radhiyallahu an. Pemimpin para nabi dan rasul nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpin para malaikat adalah Jibril alaihi salam. Nah, Jibril alaihi salatu wassalam disebutkan tiga kali dalam Al-Qur'an. Dan salah satu Nama Jibril alaihi alaihissalatu wassalam adalah Ruhul Amin Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah As-Syu'ara Nazalabihi Ruhul Amin Kenapa Jibril kemudian diberikan lakob atau gelar Dengan Ruhul Amin Ruh yang sangat amanah Ada yang mengatakan bahawa Dikatakan Jibril dengan sebutan Ruh dan itu selalu dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu waruh. Kenapa selalu disebut kalimat ruh? Gelar daripada Jibril. Sehingga ada istilah ruhul kudus. Kata para ulama. Sumia atau sumia ruhan li'annan nufusa tahyabihi kama tahyabil arwah. Disebut Ruh Karena jiwa-jiwa manusia itu akan hidup dengannya Sebagaimana Badan ini hidup karena adanya Ruh Karena tugas pertama atau yang paling utama Jibril itu apa Memberikan kehidupan kepada Ruh manusia Malaikat yang sangat dikenal berapa? Empat dan itu para pemimpin malaikat Pertama Jibril Yang kedua Mikail Yang ketiga Israfil Dan yang keempat Malakul Malakul maut. Ini Pemimpin-pemimpin malaikat namanya Jibril Mikail Israfil Malakul Maut. Kalau cerita tentang alam hati, maka jibrilah malaikatnya yang menguasai alam hati. Jibrilah malaikatnya, karena jibril itu tugasnya merundangkan wahyu, dan wahyu itu menghidupkan hati-hati setiap manusia. Kalau bercerita tentang alam dunia, maka bercerita tentang israfil karena israfilah yang menurunkan hujan sehingga hidup seluruh alam dunia ini karena wajaalnal malikul lisyaiin hayyin kami jadikan air itu segala sesuatu jadi hidup karena air itulah akhirnya hidup semuanya kita hidup binatang hidup tumbuh-tumbuhan hidup artinya kalau kita cerita tentang kehidupan dunia maka cerita tentang Mikail Tapi kalau cerita tentang Alam ruh Berarti kita cerita tentang Siapa alam ruh Israfil Yang mencabut semua arwah ketika tiupan trompet atau sangka kala Pertama Semua ruh keluar dari jasadnya dan kalau cerita tentang alam kematian maka di sana ada malakul malakul maut jadi masing-masing ada bidangnya ada alamnya masing-masing lah malaikat jibril ini disebutkan dalam sebuah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf antum mungkin sudah menghafal hadis daripada umar ibn khattab radhiyallahu anhu hadis umar ibn khattab radhiyallahu anhu di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mengajar para sahabat Rasul tiba-tiba Umar mengatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id talaa alaina rajulun syadidu siam siyab syadidu syawadi sya'ri la yura alaihi atsaru safar wa ya'rifuhu min ahad Hatta SAW, fa rukbataihi ila rukbataihi, wa ala Jadi Umar bercerita ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah tiba-tiba muncul seorang laki-laki sifatnya syadidu بَيَدِثِيَبِ Pakaiannya itu putih bersih kemudian yang kedua syadidu sawadis syari rambutnya begitu hitam anehnya la yura alaihi atharu safar tidak ada bekas perjalanan sama sekali wa la ya'rifuhu minna ahad dan tidak ada satupun kami mengenal mengenali orang itu Karena begini ikhwan kebiasaan para sahabat nabi kalau ada orang asing Biasanya dikenalkan oleh orang Yang kenal dia mengatakan si Fulan Namanya si Fulan dari Bani Fulan Dikenalkan oleh para sahabat Rasul Supaya orang kenal Tapi orang yang datang ini Tidak ada yang kenal satupun Kalau memang dia orang jauh Pasti ada ada bekas safarnya Yang namanya padang pasir Gurun Sahara Di zaman Rasul Di Mekah itu kan padang pasir Angin debu di mana mana baru berjalan ke padang pasir sebentar saja, pakaiannya sudah banyak debu tetapi orang ini kalau dikatakan orang jauh, kenapa tidak ada bekas safar, tidak ada debu sama sekali di pakaiannya kemudian rambutnya pun sangat rapi dan hitam menunjukkan orang ini tidak pakai serban. padahal sorban itu bagi orang Arab itu kayak sebuah kewajiban karena bisa melindungi dari panas Bisa melindungi dari debu Bisa melindungi dari dingin Sorban itu Dan itu tradisi Arab ya, Tradisi Arab itu pakai pakai serban. Lah orang ini tidak pakai serban, Sehingga bisa dikenali wajahnya Sangat tampan sekali Dan ini juga dalil Kalau seandainya orang ini pakai serban Tentu orang curiga nih Kenapa dia menutup kepala dan mukanya? Jangan-jangan membuat jahat sama Nabi Ketika dia tidak pakai serban Berarti orang menyangka dia orang baik-baik Karena sahabat bisa mensifati pakaiannya bersih Rambutnya hitam Menunjukkan tidak pakai tutup kepala Tapi kalau memang dia orang dekat kenapa enggak ada yang kenal? Kan aneh jadinya Kalau orang jauh kenapa pakaiannya rapi Kalau orang dekat kenapa tidak ada yang kenal? Yang lebih mengherankan lagi, langsung menemui Nabi saw. Faas nadaruk batayhi ilaruk batayhi wawado akafayhi alafahidayhi. Lutut dia dengan lutut Nabi itu ditemukan. Kemudian tangan dia diletakkan di paha Nabi seperti ini. Tiba-tiba bertanya, Ya Muhammad. Penampilannya rapi, seperti tololah ilmi. Tapi bahasanya kayak orang Badui, karena biasanya kalau sahabat Rasul tidak pernah mengucapkan "Ya Muhammad", yang suka mengucapkan "Ya Muhammad" itu orang Badui. Kalau sahabat Rasul, "Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah", itu sahabat Rasul, beradab mereka kepada Rasulullah. Tapi orang Badui itu teriak-teriak "Ya Muhammad". Lah, bahasa orang ini menggunakan bahasa orang Badui, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam". Ceritakan tentang Islam Kata para ulama Karena sahabat Nabi SAW itu paling suka Kalau ada orang badui menemui Rasul Pasti banyak tanya Dan pertanyaannya aneh-aneh Sehingga kemudian ketika Nabi SAW menjawab pertanyaan orang-orang badui itu Menjadi pengetahuan tersendiri bagi para sahabat Rasul Bahkan karena segannya para sahabat terkadang bertanya kepada Rasul Biasanya nitip pertanyaan kepada orang Baduy Untuk ditanyakan kepada Nabi Makanya kenapa orang ini menggunakan bahasa orang Baduy Padahal pertanyaannya berbobot Ini bukan orang Baduy Ini orang Telabullah Ilmi nih Pertanyaannya berbobot Apa itu Islam? Apa itu Iman? Apa itu Islam? Ini kan berbobot nih Kapan kiamat? Apa tanda-tandanya? Ini bukan orang jahil yang bertanya ini Alim nih tapi dari bahasa menggunakan bahasa Baduy menggunakannya Muhammad supaya sahabat itu mereka betul-betul memperhatikan ucapan orang ini dan pertanyaan berbobot makanya hadis ini hadis Jibril ini disebutkan oleh para ulama kalau dalam Al-Qur'an itu ada namanya induk Qur'an induk Qur'an apa? Al-Fatihah disebut umul Kitab tapi kalau induk hadis hadis Jibrilnya disebut induk hadis karena seluruh ajaran Islam terangkum dalam hadis Jibril. Makanya di ujung hadis Rasul mengatakan, "Tahukah kalian siapa yang bertanya kepada aku tadi?" Sahabat mengatakan, "Saya tidak tahu, Allah wa Rasulullah." Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa Jibril, aatakum yu'allimukum amra diniku Tadi Jibril itu yang datang kepada kalian sengaja mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian Jadi Jibril itu datang Terkadang bukan hanya membawa risalah Tetapi juga Taudihur risalah Jadi dia datang membawa risalah kepada Rasul Yang kedua tugas dia Taudihur risalah Menjelaskan risalah itu Bukan hanya Taudihur risalah Ada lagi namanya atau risalah Karena setiap Ramadan datang Muraja bersama Rasul bahkan di Ramadhan terakhir sebelum wafatnya Rasul Jibril dua kali datang menemui Nabi SAW wa'ala adihi wa salam maasyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu SWT di antara sifat-sifat Jibril itu yang pertama al-ilm Jibril itu memiliki pengetahuan yang luar biasa tentu pengetahuan itu datang dari Allah subhanahu. Wataana. Karena Allah mengatakan Alamahu Shadiidul Kuah, yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Shadiidul Kuah, malaikat yang punya kekuatan. Jadi salah satu sifat Jibril yang pertama adalah ilmu. Yang kedua Al Kuatul Haillah, memiliki kekuatan yang dahsyat. Makanya Allah mengatakan Shadiidul Kuah, memiliki kekuatan yang luar biasa. Lihat ketika Jibril menghancurkan negeri Sodom Dengan satu sayapnya saja ditancapkan ke negeri Sodom Diangkat itu negeri sampai ke langit Dihujani meteor ditumpahkan lagi ke bumi Saking kuatnya Jibril itu Bahkan selalunya kalau Allah hendak mengadab sebuah kaum Pasti diutus Jibril Lihat ketika kita bicara tentang kaum Samud Siapa yang diutus? Jibril Fa'akhadatku sayhatun fa, asbah, fa, fi, fa, fa maka jibril kemudian berteriak satu kali teriakan tiba-tiba seluruh manusia di rumah-rumah mereka tinggal jasad tanpa ruh jadi bangkit satu tiupan semua orang mati jadi jibril itu punya kekuatan luar biasa ikhwan ma'asyar muslimin kemudian yang kedua at di mana Jibril itu punya kedudukan yang sangat mulia di langit sana di antara para malaikat. Karena seluruh para malaikat itu taat kepada Jibril tentu karena perintah Allah Subhanahuwatahu. Maka disebut atamkin. At Jibril itu punya kedudukan tersendiri di langit karena ditaati semua para malaikat atas kehendak Allah Subhanahuwatahu. Kemudian yang terakhir al amanah Jibril itu amanah Ketika menyampaikan wahyu, makanya Allah mengatakan nazarabihi ruhul amin. Kalimat amin itu amanah. Apa sih maknanya amanah itu? Maksudnya begini, Jibril itu kan tugasnya ngasih wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan kepada para nabi dan rasul yang terakhir kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih kalau Jibril tidak amanah, dia bisa korupsi ayat jadi korupsi sendiri itu ayat itu kan ditambah dikurang sesuai dengan jibril makanya jibril itu orangnya aman yang kedua makna amanah itu karena tidak ada satupun setan yang bisa menambah dan mengurang wahyu yang disampaikan jibril dari allah kepada nabi shallallahu alaihi wasallam kan dahulu di zaman jahiliyah jin itu naik ke langit di langit pertama itu jin punya pos-pos Pos itu digunakan untuk mencuri dengar Wahyu yang diturunkan Allah kepada para malaikat Tetapi setelah diutusnya Nabi SAW Dan Jibril turun menyampaikan wahyu Tidak ada satupun syaitan yang mampu naik ke langit Kenapa? Mereka tidak berani dengan Jibril Selain amanah dia punya kekuatan masalahnya sehingga kemudian iblis merasa heran Kenapa anak buahnya tidak bisa naik ke langit Maka diutuslah pasukan-pasukan untuk mencari habar ada apa-ada apa Rupanya satu gerombolan utusan iblis itu Yang tujuh jin itu Nyasar pula ke kebun kurma antara Mekah dan Taif Disitulah berjumpa dengan nabi yang sedang salat Membacakan ayat Al-Quran Tiba-tiba jin-jin ini beriman kepada Al-Quran Sehingga Allah mengatakan Qul uhiya ilayya annahu stama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba ya. Maulana muslimin yang dimuliakan Allah ini diantara sifat-sifat Jibril. Taib Kita akan bercerita Jibril ini memiliki kaitan dengan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Inna allaha iza ahabba abdan da'a Jibril Jadi kalau Allah mencintai hambanya Pasti yang pertama dipanggil itu malaikat Jibril Maka Allah berfirman kepada Jibril Ya Jibril Inni uhibbu fulanan faahibbah Ya hey Jibril Aku suka dengan orang ini Maka kau harus mencintai dia Maka yang pertama kali mencintai orang yang dicintai Allah adalah Jibril dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallamlah umat yang sangat dicintai Allah karena Allah berfirman kuntum khairu ummatin uhrijat lin nasi kalian itu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan Allah kepada manusia artinya Allah suka dengan umat Rasul ketika Allah suka dengan seorang hamba maka yang pertama kali suka setelah Allah adalah Jibril makanya Allah mengatakan di sini Inni uhibbu fulanan fa Aku mencintai fulan wahai Jibril cintai dia. Maka Jibril pun kemudian mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dari sini. Memiliki faedah bahwa Jibril itu ada alaqah, ada hubung kait dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita akan sedikit bahas. Pertama kita akan membahas alaqah Jibril dengan para nabi. Kemudian yang kedua kita akan bahas alaqah Jibril dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kemudian yang ketiga alaqah Jibril, Hubungkai Jibril bersama para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir hubungkai Jibril dengan umat nabi sallallahu alaihi wasallam tiga pembahasan atau empat pembahasan yang kita akan bahas mohon sabar pertama hubungkai jibril dengan para nabi dan umat-umat terdahulu kita tahu bahwa setiap para nabi dan rasul ketika mendapatkan wahyu wahyu itu turun melalui jibril dan itu disyaratkan dalam sebuah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rasul pertama mendapatkan wahyu Kemudian Nabi ketakutan sehingga mengatakan kepada Khadijah Zammiluni, Zammiluni, dathiruni, dathiruni, Dathiruni, Selimuti Akwe Khadijah, Selimuti Akwe Khadijah Maka Khadijah pun kemudian menyelimuti Rasul sampai Rasul tenang dihibur Khadijah Setelah itu Khadijah membawa Rasul kepada siapa? Kepada Waraqah Ibn Nawfal Orang yang paham dengan ajaran Yahudi maka Waraka bin Naufal ketika mendengar cerita bahawa Rasul menjumpai makhluk yang memiliki enam ratus sayap Yang satu sayap terbentang antara ufuk artinya Sayapnya itu menjangkau barat, timur, selatan dan barat Karena sadal ufuk itu artinya panjangnya mulai terbenam matahari sampai tenggelamnya Itu disebut sadal ufuk namanya Jadi kalau melihat ke depan sayap, ke belakang sayap, samping sayap Semua sayap gitu ya menutupi langit itu Kata Waraka Namus, Namus itu makhluk yang bersayap yang menemui Muhaimah Muhammad adalah Namus yang pernah menemui Musa dan para nabi sebelumnya menunjukkan ada hubung kait siapa Jibril dengan para nabi. Kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala hendak memberikan kabar gembira kepada Ibrahim Alaihi Salatu Wasallam akan kelahiran Ishak disebutkan dalam surah Hud. Walakad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra Sungguh telah datang Utusan-utusan kami kepada Ibrahim Membawa habar berita yang baik Ahli tafsir mengatakan Yang dimaksud adalah Jibril, Mikail dan Malakul Ma'ut. Tiga malaikat ini datang menemui Ibrahim dalam bentuk manusia Datang kepada Ibrahim Memberikan habar gembira Qalu mereka mengatakan salaman. Qala salamun. Mereka mengatakan keselamatan mengucapkan salam maka dibalas Ibrahim juga keselamatan. Fala fa, famalabisa anja'a bi izlin hanid. Karena Ibrahim itu adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Ibrahim itu punya peternakan unta khusus untuk tamu. Saking karomnya kaya Ibrahim itu dan dia karam dermawan. Dia punya peternakan unta bukan untuk dijual. Jadi unta itu diternak hanya untuk menghormati tamu. Kalau ada tamu satu, disembeli satu, satu kurma, satu unta. Nanti lagi ada tamu, sembeli lagi satu unta. Kan enak tu kalau bertamu kayak orang kayak begini. Bertamu yuk ke Abu Merah Dia banyak tu kambingnya. Jadi enak Ibrahim itu mengajarkan apa? Iqram life. Makanya Nabi Sosalam kemudian mengatakan Mangkana yuk minubillah hiwal yaumil akhir fal yukrim siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hormati tamunya. Lha setelah kemudian Ibrahim bersegera menyembelih seekor unta memasaknya setelah matang sudah enak siap santap siap makan dihidangkan kepada tamu-tamunya ini Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat malaikat tak makan tak minum tak berak tak macam-macam gitu ya kata Ibrahim silahkan makan Tak dipandang makanan itu mata mereka justru memandang wajah Ibrahim. Suruh minum tak dipandang minuman itu justru pandangan mereka memandang kepada wajah Ibrahim. Ibrahim sudah tua ketakutan ni jangan-jangan orang jahat ni suruh makan malah ditatap pula saya katanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Farma'ah Aidiyahum lata silumilaihim, Nakhirahum wa aujasa minun khifah. Ketika tangan-tangan orang-orang itu tidak mau menyentuh makanan sama sekali. Mulai Ibrahim ketakutan nih. Nih jangan-jangan orang jahat nih. Ya. Kemudian mereka pun mengatakan la takhaf. Jangan takut wahai Ibrahim. Inna arsalna ila qaumil lutin. Kami diutus oleh Allah untuk menghancurnya kaum menghancurkan kaum Lut. Kemudian umraatu hu qaimatan fadhahikat fabasyyarnaha bi Ishaq. Wa warai ishaq ya dan juga menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak dan juga anak Ishak Ya'qub tiba-tiba perempuan Ibrahim istrinya Ibrahim Sarah ini bangkit kemudian tertawa senang sudah lama anda punya anak tiba-tiba datang utusan Allah menghabarkan akal kelahiran Ishak dan juga cucunya Ya'qub dari sini ada hubung kait antara Ibrahim dengan para nabi Kemudian juga kisah ketika Maryam keluar buang hajat. Fatakhadhat min dunihim hijaban. Maka Maryam pun berusaha menjauhi manusia karena ingin melakukan buang hajat. Kemudian fa arsalna ilaiha ruhana. Allah mengutus kepada Maryam itu ruh kami maksudnya Jibril fatamassalalaha basyaran sawia. Maka Jibril pun membentuk laki-laki yang sangat tampan. Kemudian menghadang Maryam. Maryam ini wanita yang menjaga kehormatan, tidak mungkin tergoda oleh laki-laki siapapun, apalagi yang bukan mahramnya. Lain dengan wanita hari ini, baru kenal di Facebook saja sudah janjian gitu, hei sayang gitu, ah, baru gitu saja sudah kelepek-kelepek. Ya. Kenapa? Karena Wanita-wanita sekarang ini pemain sinetron semuanya. Wanita-wanita jalanan, wanita-wanita enggak jelas. Makanya digoda sedikit saja mudah ditipu gitu. Maryam ini wanita afifah, menjaga kehormatannya sehingga dia mengatakan qalat inni a'udzu birrahman ing kuntataqia. Aku berlindung kepada Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla darimu jika engkau orang bertakwa, menunjukkan bahwa Jibril yang datang kepada Maryam dalam bentuk yang sangat baik dan tampan tidak kelihatan orang jahat. Sebab kalau Jibril itu datang kepada Maryam dalam bentuk orang jelek, orang jahat, pasti Maryam tidak akan mengatakan ingkunta taqiyyah. Pasti Maryam mengatakan auzubillahi rahman, minka syaitan kan itu. Pasti dibilang setan kan itu. Ketika takia itu menunjukkan bahwa Malaikat Jibril dalam bentuk yang sangat tampan, indah dan sopan. Maka barulah kemudian orang tampan jelmaan Jibril baru ngaku dan mengatakan, "Kaulah in nama anak Rasulurabbi liahabala ki gulaman Zakia. Jangan takut wahai Maryam, aku Jibril diutus oleh Allah untuk menghabarkan bahwa engkau akan mendapatkan anak yang sangat suci, Isa Isabni Maryam. Di sini juga ada hubung kait Jibril dengan Maryam. Jibril dengan Ibrahim Jibril dengan Lut tadi Dan begitu seterusnya. Ini yang pertama Bahawa Jibril ada hubung kait dengan para Nabi Dan juga orang-orang soleh Di zaman sebelum Nabi SAW Kemudian yang kedua Hubung kait Jibril dengan Nabi SAW Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Jibril itu Senantiasa membimbing Rasul terkadang Nabi SAW ditanya tentang sesuatu tidak bisa jawab maka dia menanti-manti Jibril tentang jawabannya seperti umpamanya orang-orang musyrik datang ke Madinah menemui ahli kitab kemudian mengatakan di Mekah itu ada orang aku Nabi loh gimana cara menghadapinya kata orang-orang Yahudi Madinah sini saya kasih soalan kamu tanya kepada orang yang aku Nabi di Mekah itu kalau dia sanggup menjawab memang dia Nabi kalau dia tidak sanggup menjawab dustakan kedabiannya. kata orang-orang musyrik apa pertanyaannya satu tanyakan tentang seorang laki-laki yang keling dunia selama 500 tahun berdakwah kepada tauhid bagaimana kabarnya? yang kedua tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua yang sangat menakjubkan kisahnya bagaimana ceritanya kemudian yang ketiga tanya tentang ruh apa itu ruh wah oh, orang-orang musyrik senang wah oh, ini bisa jadi bahan olok-olokan kepada rasul karena yakin tak mungkin dia Dapat jawaban dan mereka sudah dapat kunci jawabannya. Sesampainya di Mekah orang-orang Quraisy mengatakan, Ya Muhammad, saya ingin bertanya kepadamu tiga soalan. Kalau kau bisa menjawab, kau seorang nabi kami beriman. Kalau kau tidak bisa menjawab, kau ini nabi kawe. Hmm. Nabi enggak jelas. Kami dustakan kenabian. Kata Nabi saw. Baik saya akan jawab. Insya apa? Baik saya akan jawab. Godan in, besok. Rasul lupa mengucapkan insya, insya Allah. Dengan sebab lupa mengucapkan insya Allah. Lewat hari pertama Jibril tak turun. Lewat hari kedua Jibril tak turun satu minggu. Jibril pun tak turun dua minggu. Jibril tak turun tiga minggu tak turun juga. Hampir satu bulan. Nabi sudah sesak dadanya. Sebab kalau tidak ada jawaban. Pasti mereka akan mendustakan dia. Dan itu menunjukkan bahawa Rasul tidak pandai-pandai menjawab. Memang dia tidak punya pengetahuan tentang soalan itu. Dia tetap menunggu Jibril turun. Akhirnya Jibril turun setelah satu bulan kemudian menurunkan surah Al-Kahfi. Menjelaskan tentang adapun soalan yang pertama dialah Raja Dzulkarnain. Dijelaskan surah Al-Kahfi sejarah Dzulkarnain. Adapun tentang anak-anak muda yang terjebak-terjerembap dalam gua itulah Ashabul Kahfi. Adapun ruh katakan ya Muhammad yasalunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Jadi Jibril datang kepada Rasul dalam rangka apa Membimbing Membimbing Rasulullah Makanya kenapa Ketika Nabi SAW masih kecil Disusui siapa Halimah Sa'diyah dibani Sa'diyah kan gitu ya Nah Nabi ini masih kecil Tiba-tiba Jibril datang dengan dua malaikat Ditangkapnya Rasul kecil ini Tiba-tiba di belah dadanya Kemudian diambil jantungnya Kemudian dicuci dari Air zam-zam di emas Kemudian dimasukkan lagi Kemudian dijahit lagi Ada bekas jahitannya Dan itu operasi pertama dalam sepanjang sejarah manusia Maka anaknya Halimah Sa'diyah Sa ketakutan Lari dia Melaporkan kepada ibunya Maka ibunya langsung mencari Nabi SAW Ketika dia dapati masih hidup Dan masih ada bekas jahitannya Maka karena ketakutan itulah Akhirnya Rasul kecil dikembalikan oleh Halimah Sa'diyah Sa kepada ibundanya Aminah Ya sejak kecil saja Jibril sudah Membuang kotoran-kotoran hati Dari dada Nabi SAW Dan pembelahan dada itu dua kali Ketika di Halimah Sa'diyah Dan ketika-ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Dibelah lagi Oleh malaikat Masyurah muslimin yang dibuliakan Allah Azza wa Jal Lah Nabi SAW ini Biasa kalau berjumpa dengan Jibril itu Jibril pasti akan membentuk dirinya Dengan bentuk yang sangat tampan tidak pernah membentuk dengan orang yang sangat menakutkan Makanya biasa yang dipilih Jibril ketika berjumpa dengan Rasul Pasti dia akan tasyakul beralih rupa Seperti sahabat namanya Dihyatul Kalbi Jadi ada seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi Orangnya tampan sekali Sangat tampan Jadi Jibril kalau menemui Rasul Pasti menyerupai Dihya Sampai suatu hari Nabi sedang berbincang-bincang dengan Dihya kemudian Aisyah radhiyallahu anha melihat dari kejauhan heran Aisyah kenapa lama kali Rasul berbincang dengan Dihya dan selalu sehingga setelah kemudian Rasul berdialog dengan Dihya, Aisyah r.a bertanya Ya Rasul, ini ra'aituka wa'kifan amamat Dihya aku melihat kau ini berada di depan Dihyatul tul kalbi kemudian berbicara kata Nabi SAW Ya Aisyah, itu bukan Dihya itu Jibril kata Rasul SAW, itu Jibril kata Rasul, kau melihatnya kata Isa, iya saya melihatnya dengan kedua mata saya ingat tidak ada wanita di zaman Rasul yang pernah melihat malaikat dalam bentuk alih rupa menjadi manusia kecuali Aisyah tapi kalau laki-laki banyak dalam hadis Umar tadi kan lagi kumpul-kumpul laki-laki kan tiba-tiba datang Jibril bertanya Islam, Iman, Ihsan laki-laki banyak yang melihat tapi perempuan tidak ada yang melihat malaikat yang berbentuk manusia kecuali Aisyah makanya Nabi SAW mengatakan karena engkau telah melihat Jibril wahai Aisyah Engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Maka setelah Aisyah kemudian tua, meninggal Nabi saw betul. Aisyah menjadi buta. Sebelum wafatnya Aisyah buta. Dengan butanya Aisyah mencari-cari barang di rumah. Ah, ini ada barang ni. Maka dia panggil pembantunya, tolong sedekahkan barang ini ke Bani Fulan. Dicari-cari lagi. Ah, dapat lagi barang. Tolong yang barang ini sedekahkan ke Bani Fulan. Setiap hari sampai akhirnya ludes, tak ada barang di rumahnya Karena disedekahkan. Ketika Aisyah sudah tidak bisa lagi menemukan barangnya Karena buta dia Dia bertanya kepada khadimnya Masih ada lagi barangku untuk saya sedekahkan Kata pembantunya Ya Aisyah ya umul mu'minin, Kenapa aku habiskan hartamu untuk bersedekah Maka Aisyah r.a mengatakan kepada pembantunya Ingat wal khairun wa Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal Akhirnya Aisyah meninggal Dalam posisi rajin bersedekah dan itulah keinginan orang yang masuk dalam kuburan pasti mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq as wa akum salihin pasti ingin sedekah kalau orang ingin dihidupkan kembali di kuburan jadi rasul itu kalau berjumpa dengan jibril selalu dalam bentuk dihiyatul kalbi dan selalunya di kamar aisyah radhiyallahu anha dan itu pula yang menjadikan aisyah Dilebihkan dari istri-istri yang lainnya Karena Jibril tidak pernah turun di rumah istri Manapun dari istri Rasul Kecuali di rumah Aisyah anha al-Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa jalla. Lah Nabi SAW pun ketika peristiwa Isra Mi'raj Siapa yang membawa Rasul ke langit Siapa yang membawa Rasul dari Masjidil Haram Ke Aqsa, dari Aqsa ke Sidratul Muntaha Jibril Jibril yang menemani Nabi Rasul Sampai diangkat ke Sidratul Muntaha lagi oleh Allah azza wajal dan Jibril tidak bisa sampai ke Sidortil Muntah hanya sampai Betul Makmur. Tapi lihat peristiwa besar Isra Mi'raj itu Rasul sama siapa? Sama Jibril. Ya. Artinya bahwa Jibril itu sangat memuliakan Nabi saw di antarnya sampai ke langit. Kemudian juga dalam peristiwa dakwah di Taif, Rasul kan ketika tidak bisa dakwah di Mekah dia dakwah ke Taif. Eh hey, orang Taif kurang ajarnya kurang lebih dengan orang-orang. Orang-orang Quraisy Mekah gitu Dilempar di Rasul sampai Rasul lari satu mil Meninggalkan daerah Ta'if sampai masuk ke kebunnya Apa namanya uh, Di antara perbatasan Mekah dan Ta'if Disitulah Jibril datang dengan dua malaikat penjaga bukit Ta'if Kata Jibril, ya Muhammad Perintahkan dua malaikat ini Dia penjaga bukit Ta'if kalau kau perintahkan bukit ta'ib dilempar kepada penduduk ta'ib dia siap melaksanakannya kalau antum di posisi Nabi SAW pasti antum mengatakan lempar saja lempar saja kurang ajar orang itu ya kan? tetapi Nabi SAW itu penyabar ulul Azm makanya Rasul mengatakan Allahumma dibikau min fa'innahum layaklamu tidak ya Rabb tidak tidak ya Jibril jangan Jangan kau lempar bukit-bukit itu kepada mereka Mereka melakukan sesuatu kepada aku Karena mereka enggak tahu aku di seorang nabi. Lihat Jibril AS membawa dua malaikat loh ya Penjaga bukit siap untuk ditimpakan kepada pendota Bahkan ketika Nabi SAW disihir oleh Labid bin Asam Selama enam bulan Bayangkan pengaruh sihir itu sampai enam bulan Akhirnya Jibril turun Dengan dua malaikat Kemudian merukyah Nabi SAW Dari sinilah turun surat Kul'audhu birabil falak dan kul'audhu birabbin nas Jibril yang merukyah Rasul ya. Artinya bahawa Nabi SAW diobati oleh Jibril Saking sayangnya Jibril kepada Nabi SAW Bahkan Jibril juga Senantiasa Menolong Nabi SAW dalam kondisi Nabi SAW butuh pertolongan dalam perang badar. Rasul dan pasukannya tidak pernah perang. Tidak punya pengalaman perang. Bahkan tidak pernah berperang. Bahkan pasukannya juga sedikit. Sementara pasukan musuh banyak. 314 melawan 1000. Dengan peralatan yang tidak lengkap. Tentu manusiawi Nabi SAW takut kalah. Tapi malam itu Nabi beristighasa kepada Allah. Akhirnya kemudian Allah kabulkan istighosahnya Rasul dikirimnya pertama kali oleh Allah seribu malaikat dipimpin Jibril sampai Rasul mengatakan Abshiria Abba Bakrin Abshiria Abba Kar berbahagialah wa Abba Kar kita akan menang katanya keesokan harinya terjadi perang Badar bukan seribu lagi yang turun Hamzati Abi Hamzati Alafin minal Malah Ikatimun Zilin ribu malaikat turun dipimpin Jibril dan jibril menunggang kuda namanya haizum kudanya jibril itu namanya haizum makanya jibril mengatakan kaidum haizum kaidum haizum sambil menunggang kuda itu jadi kalau antum ditanya siapa nama kudanya jibril haizum namanya makanya para sahabat mendengar jibril mengucapkan kaidum haizum ayo lari wahai wahai haizum haizum serang mereka subhanallah sebagian orang-orang musyrik melihat Tentara yang banyak berkuda putih Menggunakan pakaian putih di tangannya terhunus pedang-pedang yang mengkilat-kilat Bagaimana enggak takut tuh Sahabat belum mencabut pedangnya Kepala mereka sudah melayang Takut akhirnya perang badar dimenangkan Rasul Berhasil orang-orang musyrik 70 mati Konyol dan 70-nya tertawan Bahkan Abu Sufyan yang ketika itu ber, berhasil lari dari pertempuran langsung dia ke Mekah berjumpa dengan Abu Lahab karena Abu Lahab kan pengecut tidak mau perang dia bayar preman supaya preman itu yang berangkat perang Abu Sufyan bercerita kepada Abu Abu Lahab ya dalam perang itu aku melihat orang yang berpakaian putih menggunakan kuda putih di tangannya pedang kami pun korat karit gak jelas katanya di samping Abu Lahab ada budak yang beriman tetapi menyembunyikan keimanannya budaknya Fadl ibn Abbas Abbas Budaknya Fadl ibn Abbas Tiba-tiba dia Latah mengatakan Ah itulah malaikat yang menolong Nabi dan sahabatnya Geram Abu Lahab Ditamparnya budak itu karena budak itu merasa Disakiti Abu Lahab Melapor majikannya Maka umu Fadl datang Mencari Abu Lahab Diambilnya kayu Dipentungnya kepala Abu Lahab Eh kenapa kau menampar budak saya katanya tapi di sini Abu Sufyan bercerita bahwa dia melihat malaikat dalam perang Badar. Artinya bahwa Jibril memimpin para malaikat untuk menolong Rasul dalam kondisi terjepit. Saking ketakutannya Rasul berdoanya juga beda dengan doa-doa yang lainnya sampai dia mengatakan Allahumma intahlik hadhil isabah falantubad Ya Rab, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini nggak akan ada yang lebih yang, yang, yang menyembah kamu ya Rob. Ya, sampai khawatirnya Rasul. Makanya Allah turunkan Jibril. Masuklah muslimin yang dimuliakan Allah azza wajall. Ini diantara ala hubung kait Jibril dengan Nabi saw dan banyak lagi hubung kait Nabi saw dengan malaikat Jibril alihi salatu Kemudian yang ketiga hubung kait Jibril dengan para sahabat. Ketika Nabi saw berhadapan dengan orang-orang Quraisy, Orang-orang Quraisy ini jago syair Dan orang dulu syair itu Para pujangga-pujangga itu Mereka akan debat dengan syair Mungkin kalau orang Melayu ini berbalas pantun Seperti itu ya. Jadi dan syair itu merupakan media Di zaman itu sama dengan Youtube, Televisi itu Disebut syair di zaman itu Dan hebat luar biasa Syair-syairnya orang-orang Arab kafir itu Maka Nabi SAW punya tukang syair Namanya Hasan Ibn Thabit itulah tukang syairnya Rasul Hasan ibn Tsabit. Apa kata Rasul, "Ya Hasan, uhzum fa inna ma'aka Jibril." Ya, ya Hasan, uhzum fa in la takhaf fa inna ma'aka Jibril. Serang dengan syairmu Ya Hasan, maka Jibril akan membantumu untuk mengalahkan syair mereka katanya. Akhirnya Hasan tiba-tiba lancar syairnya karena ada Jibril di situ. Oh, itu ada alaku antara Jibril dengan Para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga ada alaqoh, ada hubung kait antara Jibril dengan umat Nabi SAW sampai hari ini bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Walaupun Jibril bertugas menurunkan wahyu, bukan berarti dengan wafatnya Rasul Jibril tidak pernah turun ke bumi. Tidak, bahkan setiap tahun Jibril turun ke bumi. Kapan? Innā anzalnahu fi lailatul qad, Lailatul min syahrin tanazzalul Lihat malaikat-malaikat dan ruh Jibril turun setiap lailatul Qadar Untuk siapa itu? Untuk kita. Malaikat-malaikat sampai jumlah yang turun ke bumi itu lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Aksar min ada dilhasa. Yang memimpin siapa? Jibril. Menebarkan ketenangan rahmat di mana mana Makanya malam itu malam terbaik ya kan? Jadi ada hubungkan Jibril dengan umat Islam Dengan kita-kita ini Kita tidak pernah ditinggalkan Jibril Karena setiap tahun turun di malam Laylatul Qadar Dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan Jibril itu Dua kali dalam bentuk aslinya Pertama di Gua Hira Makanya kemudian Nabi saw. Ketakutan gitu kan melihat Jibril. Gak pernah sebelumnya melihat ada makhluk bersayap 600 besarnya itu Sadal ufuk gitu kan? Oh menggigil kayak antum masuk ke hutan jabal ketemu dinosaurus. Apa gak menggigil antum pulang tuh? Wuhu wuh, wuh, wuh, gitu ya. Kenapa antum? Gak tahu kan itu. Ketemu gedorowoh katanya. Lah. Jadi Nabi gak pernah ketemu makhluk sebesar itu. Tiba-tiba ketemu Jibril ada 600 sayap satu sayap terbentang gitu kan? Bercahaya Rasul ketakutanlah kan begitu makanya dia demam sampai lari ke rumah Khadijah. Sesampainya di rumah Khadijah dia mengatakan dasirunia ya Khadijah selimuti aku aku demam. Oh gitu. Ya. Jadi Nabi pernah melihat Jibril satu kali di bumi, kemudian melihat Jibril satu kali di langit. Ketika peristiwa Isra Mi'raj sampai di Betul Makmur Jibril berubah bentuk. Makanya Allah mengatakan laqad arahu nazlatan uhra Indah sidrotil muntaha indah hajatul mawah Nabi melihat Jibril kedua kalinya di mana di di langit ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dan ini luar biasa makanya kenapa karena Rasul pernah melihat Jibril Rasul bisa mensifati Jibril seperti apa karena pernah melihat Mashruhul muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla kemudian Jibril juga ikhwan selain ditugaskan untuk menurunkan wahyu dan ketika Allah berfirman yang pertama kali mendengar wahyu siapa? Jibril jadi kalau Allah berfirman kepada malaikat kepada Jibril itu semua malaikat yang di langit pingsan dalam hadis yang ma'ruf apabila Allah hendak mewahyukan sesuatu maka suara Allah itu seperti suara gemerincing rantai yang dipukul-pukul di atas batu membuat semua malaikat pingsan satu langit ketika semua malaikat pingsan yang pertama siuman siapa? Jibril, Jibril yang pertama Siuman, kemudian dipanggil oleh Allah Azza wa Wajalla. Kemudian Allah memberikan tugas-tugas kepada para malaikat lewat Jibril. Maka setelah Allah berfirman kepada Jibril, tiba-tiba semua malaikat bangun dari pingsannya. Maka setiap Jibril lewat di langit pertama mereka mengatakan, Mada kala robuka ya Jibril. Apa yang dikatakan robuah ya Jibril? Kemudian turun ke langit ke enam, ke lima, ke empat, ke tiga. Semua malaikat yang dilapis-lapisan apa langit itu mengatakan mada, qala mada qala Apa yang difirmankan Allah? Tugas apa yang harus kami laks laksanakan? Tugas apa yang harus kami lakukan? Maka Jibril yang mengatakan kebenaran, kebenaran kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu jadi dia yang membagi tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala inilah perkataan Jibril apabila sedang kemudian menyampaikan wahyu kepada para malaikat nah ini jin-jin ini yang berada di langit pertama di tempat makwa idu sam'i pos-pos pencuri dengar itu kalau dia mendengar satu kalimat dari Jibril yang disampaikan kepada para malaikat di lapisan langit-langit itu langsung diambil Kemudian disampaikan ke jin yang di bawahnya Jin yang di bawahnya Jin yang di bawahnya Karena jin kalau naik ke Maka Sam itu seperti orang panjat pinang Jadi begini Sampai ke langit Jadi yang dari sana kau dapat kalimat Disampaikan ke jin yang di bawahnya, bawahnya, bawahnya, bawahnya, bawahnya Ke bawahnya Ke bawahnya Sampai ke yang di bumi Yang di bumi ini Sudah banyak macam-macam dustanya Jadi kalau satu kalimat kemudian jin yang berantai sampai ke langit itu seribu maka yang benar satu yang dusta 999 kalimat bayangkan coba jadi kalau seandainya ini jinnya seribu jin seribu jin berarti yang benar itu satu kalimat yang 999 kalimat itu dusta lah dari sini jin yang di bumi mulai berbisnis dengan dukun akhirnya habar itu dibeli sama dukun Kemudian dukun dijual ke pasien. Maka di sini namanya silsilah dusta ikhwa. Bagaimana mungkin dari seribu kalimat satu yang benar 999 dusta? Makanya dukun itu pendusta. Dia hanya menjual habar dusta. Jadi dukun itu dikibuli jin. Sementara orang yang datang ke dukun dikibuli dukun. Makanya silsilah kibul mengibul namanya. Paham itu silsilah kibul namanya yeah. Kenapa kemudian percaya pula sama dukun Ya muslim Jadi tugasnya itu seperti di Jibril Tapi ada tugas lain Contohnya umpamanya Kalau ada orang yang akan dilahirkan Diciptakan Allah orang ini orang mulia Maka yang meniupkan ruh bukan malaikat ruh Bukan seperti hadis Nabi SAW dari Yang antum baca dalam kitab Arba'in Nawawi ada hadis tentang penciptaan manusia 40 hari. Segumpal mani 40 hari. Segumpal darah 40 hari. Segumpal daging empat, sampai 4 empat bulan. Kemudian ditiupkan roh oleh malaikat. Roh, dicatat rizkinya, dicatat amalnya, dicatat macam-macamnya. gitu ya Itu ada tugas sendiri malaikat yang memasukkan roh. Tapi kalau yang dilahirkan ini orang mulia. Itu Jibril yang turun tangan. Contohnya tadi. Ketika Maryam. Hendak diberikan Dianugerahi Isa Yang memasukkan ruh kepada Isa Bukan malaikat Yang suka memasuk-masukkan ruh Tidak Jibril turun langsung Membawa ruhnya Isa Ditiupkan di jaibnya Kemudian masuk ke rahimnya Jadilah jadi Isa Jibril Dan Jibril itu yang menghabar gembira, Gembirakan kepada siapapun Yang akan punya anak mulia Seperti Menghabar gembirakan kepada Ibrahim Akan kelahiran Isa Gitu kan kemudian menghabar gembirakan kepada siapa lagi Zakaria akan kelahiran Yahya itu ya. jadi tugasnya Jibril itu ada tugas lain memasukkan ruh orang-orang mulia menghabar gembirakan akan kelahiran orang-orang mulia itu juga bagian daripada tugas Jibril karena ini orang mulia tidak sembarang diutus Jibril langsung itu yang diutus ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah ini kita cerita Jibril di dunia bagaimana Jibril yaumul kiamat di akhir, bagaimana kisahnya? Mashru'ul Muslimin kemarin kita ketika menjelaskan tentang masalah sangkakala. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wanufiqo fis suri, fasoikoman fis samawa, tiwaman fil ardi ilman. Sya Allah. Ketika tiupan Israfil itu ditiupkan, maka semua makhluk yang di langit dan di bumi semua mati, kecuali yang dikecualikan Allah. Jibril, Mikail, Israfil, Malakul maut. Tidak mati karena tiupan Israfil. Sehingga malaikat maut dipanggil oleh Allah, "Man baki? Siapa lagi yang tersisa wahai malaikul maut?" Kata malaikat maut, "Jibril, Mikail dan Israfil." Kata Allah, "Cabutnya mereka." Maka satu-satu dicabut. Allah mengatakan, "Wa man baki, Siapa lagi yang tersisa?" Kata malaikul maut, "Ana 'abdukal fakir. Saya hambamu yang fakir yang tersisa ya Rabb." Maka Allah mengatakan, "Matilah kamu." Akhirnya dia pun mati dan tidak ada yang hidup lagi itulah Jibril dia tidak mati karena tiupan karena Jibril punya kekuatan malaikat itu punya kekuatan bahkan ada satu malaikat yang bisa mengalahkan semua jin semua malaikat dan semua manusia malaikat apa? malaikat maut tidak bisa dikalahkan, dia yang mencabut nyawa orang semua mencabut, mencabut nyawa jin-jin, mencabut nyawa malaikat dia juga malaikat maut itu ya. karena dia yang ditugaskan Allah untuk alam arwah alam kematian. Wallahu aminikhuatul filin. Menyatakan Allah azza banyak kisah-kisah Jibril dan nanti kita akan rangkum pada pertemuan berikutnya tentang alamul malaika. Bagaimana alam malaikat secara keseluruhan. Ini kan kita bicara Jibril saja. Bagaimana alam malaikat secara keseluruhan dan bagaimana kisahnya. Insya Allah kita akan kaji di lain kesempatan. Subhanakalbihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Allahu ta'ala. Assalamu warahmatullahi.